emas bullish, perhatikan fase koreksi secara umum, bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di area resistan